Para petualang ide sekalian Setiap tahun daerah melakukan perubahan APBD Hal yang tidak harus rutin Tapi dilakukan secara rutin Mari kita bahas hal tersebut Dalam video ini Apa saja penyebab daerah untuk melakukan perubahan APBD Hal ini dimulai dari rampungnya laporan realisasi semester pertama APBD Yang dimana laporan ini menjadi data dasar dalam memutuskan dilakukannya perubahan APBD Sesungguhnya ada lima penyebab Yang dilakukan Sebagai dasar perubahan APBD Yaitu Apabila terpenuhinya salah satu dari lima penyebab sebagai berikut A. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kuah B. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja C keadaan yang menyebabkan silpa tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan dan D keadaan darurat dan atau penyebab yang kelima adalah keadaan luar biasa kelima penyebab ini akan kita ulas satu persatu jangan di skip video ini karena hanya dengan mengalokasikan kurang lebih 10 menit kita diharapkan tuntas dan paham tentang konten ini Mari kita mulai dari penyebab pertama Yaitu perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kuah Yang dapat berupa terjadinya Pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah Pelampauan atau tidak terrealisasinya alokasi belanja daerah Dan atau perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah ketiga hal ini terjadi atau gejalanya sudah terjadi pada semester pertama tahun anggaran yang terbaca dari laporan realisasi semesteran kepala daerah memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kuah ke dalam rancangan perubahan kuah serta perubahan PPS berdasarkan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD Dalam rancangan perubahan kuah disertai penjelasan mengenai perbedaan asumsi dengan kuah yang ditetapkan sebelumnya Dalam rancangan perubahan PPS disertai juga penjelasan-penjelasan inti yaitu program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan, capaian sasaran kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi kuat tidak tercapai, dan capaian sasaran kinerja program dan kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi kuat. Selanjutnya, alasan kedua atau penyebab kedua dilakukan perubahan APBD adalah karena adanya pergeseran anggaran. Hal ini dapat dilakukan antar SKPD, antar unit organisasi di SKPD, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, antar objek belanja, dan atau antar rincian objek belanja. Jadi, bicara tentang pergeseran anggaran, anggaran berarti kita bicara pada sisi pengeluaran daerah, di mana pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja dilakukan melalui perubahan peraturan daerah tentang APBD. Sedangkan pergeseran anggaran antar objek belanja dan/atau antar rincian objek belanja dilakukan melalui perubahan peraturan Kepala Daerah tentang pejabaran APBD bahkan pergeseran anggaran antar objek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian objek belanja dalam objek belanja ditetapkan oleh Kepala Daerah semua pergeseran anggaran harus diformulasikan dalam perubahan DPA SKPD Perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD selanjutnya dituangkan dalam rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD atau ditampung dalam laporan realisasi angkaran Perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD ditampung dalam laporan realisasi Anggaran Apabila tidak melakukan perubahan APBD atau Pergeseran dilakukan setelah ditetapkannya peraturan daerah tentang perubahan APBD. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pergeseran anggaran harus diatur dalam peraturan kepala daerah. Ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, Mari kita bahas penyebab perubahan anggaran yang ketiga Yaitu Penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya Dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kadang seperti ini dapat terjadi Biasanya jika ada hal-hal di -hal antaranya. Yang, yang pertama terdapat silpa Dalam pengolahan keuangan tahun sebelumnya Mengenai terjadinya silpa bisa dikarenakan adanya efisiensi pelaksanaan program kegiatan atau adanya pelampauan realisasi pendapatan sampai pada akhir tahun anggaran. Dan yang kedua, pendapatan pada awal tahun anggaran belum terrealisasi sehingga pejabat pengelola keuangan daerah menggunakan untuk membiayai program dan kegiatan penggunaan silpa tahun sebelumnya untuk pendanaan diformu diformulasikan terlebih dahulu dalam perubahan Dpi SKPD dan atau dalam RKA SKPD selanjutnya penyebab keempat dilakukan perubahan APBD yaitu pendanaan keadaan darurat yang dapat dijelaskan sebagai berikut tidak ada definisi yang termuat dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah yang menjelaskan tentang keadaan darurat. Jika kita menggunakan definisi keadaan darurat yang diantaranya dapat diperoleh dari Wikipedia, maka keadaan darurat adalah suatu pernyataan dari pemerintah yang bisa mengubah fungsi-fungsi pemerintahan. Memperingatkan warganya untuk mengubah aktivitas Atau memerintahkan badan-badan negara Untuk menggunakan rencana-rencana penanggulangan keadaan darurat Biasanya keadaan ini muncul pada masa bencana alam Atau terjadi kerusuhan sipil Atau bisa juga setelah ada pernyataan perang Pemerintah daerah mengusulkan pengeluaran untuk menanai keadaan darurat yang belum tersedia Anggarannya dalam rancangan perubahan APBD Dalam hal pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat dilakukan setelah perubahan APBD atau dalam hal pemerintah daerah tidak melakukan perubahan APBD maka pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran dan penyebab yang terakhir yang mengharuskan dilakukan perubahan APBD adalah pendanaan keadaan luar biasa. Kita ketahui bersama bahwa perubahan APBD hanya dapat dilakukan satu kali dalam satu tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Keadaan luar biasa merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau... Estimasi pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50 persen. Ketentuan mengenai perubahan APBD akibat keadaan luar biasa harus diatur dalam peraturan kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keadaan luar biasa dapat menyebabkan Dalam keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam APBD mengalami kenaikan lebih dari 50% dapat dilakukan penambahan kegiatan baru dan atau peningkatan capaian sasaran kinerja program dan kegiatan dalam tahun anggaran berjalan. Dalam hal keadaan luar biasa menyebabkan estimasi penerimaan dalam APBD mengalami penurunan lebih dari 50% dapat dilakukan penjadwalan ulang. Dan atau pengurangan capaian sasaran kinerja program dan kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan. Demikian pembahasan kita tentang penyebab penyebab perubahan APBD. Semoga video ini bermanfaat dan seperti biasa, tetap semangat.